Ke Terima kasih Sejujurnya se Jika se se nah, Di diri puluh kau kau kau Dapat bertemu Tak ada akhir antara Murid dan guru Karena ia bagaikan Anak dan ibu Begitulah ikatan Antara aku dan guruku Dan tak ada yang dapat Memisahkan itu Kau tembus Dinginnya pagi Dan pekatnya malam Kau Berkorban demi You're Terima kasih.